Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa Alaikumsalam, Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Sadi dalam di sini dalam teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam bawah rahmat dan lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini yang akan kami bahas adalah kit power amplifier ini yang menggunakan IC TDA 2005. Yang mana ini adalah IC yang cukup unik menurut kami. Ya, kakinya ada 11. Oke. Jika teman-teman lihat di datasheet sebelah kanan ini, ya. Teman-teman akan lihat uh, bahwa ini adalah power yang spesifikasinya adalah sekitar 20 volt. Oke. Di dalam satu IC ini terdapat Uh, sekitar dua uh, Operational amplifier Yang mana keduanya Bisa digunakan Secara langsung ataupun uh, Digabung Jadi satu Oke okay? Jika teman-teman lihat di datasheet sebelahnya Ini datasheet yang baru ini teman-teman Teman-teman uh, akan melihat Apa rangkaian ini Rangkaian yang saya pegang ini adalah rangkaian menggunakan sistem bridge. Ya, karena out dengan bootstrap dijadikan satu. Jadi 4 2 uh, out dan 2 bootstrap itu dijadikan satu menjadi output speaker ini. Jadi dua out ya, digabung dengan 2 bootstrap jadi speaker ini. Jika teman telah ah, telusuri ya, maka ini sistemnya seperti di gambar sebelah. Oke, okay. secara dekat seperti ini. Yang ini input sebelah kiri. Positif ini negatif. Yang ini karena tidak ada penjelasannya. Ini bolak-balik juga bisa. Oke, okay, teman-teman ya. Seperti ini. Ini adalah copotan dari video yang sebelah kanan ini ya. Oke, belakangnya seperti ini. Oke, teman-teman. Kita akan nyoba menggunakan power supply ini karena ini 12 volt ya. Power supply-nya Power supply-nya menggunakan power supply dengan penguat uh, arus ini. Ini ada videonya tersendiri ada di sebelah kanan ini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke. Okay. Untuk inputnya nya kami di sini menggunakan uh, potensiometer seperti ini. Ya. Dua ya, dua potensiometer. Seperti ini, oke. Okay. Ini kabel outnya seperti ini. Bagaimana cara nyambungnya? Mari kita lihat teman-teman. Kaki yang nomor satu ini yang sebelah kiri sendiri. Yang ini ke ground, yang ini ke in. Ya uh, ke in yang ini maksud saya ya. Yang ini dibiarkan begini karena ada ini dari sumber inputnya. Oke. Okay. Kita cek di sini teman-teman. Ingat ya. Ini ground, ini in. Caranya nyambung seperti ini. Ini ground. Yang ini in-nya di sini. Okay. Kemudian, yang ini bebas. Oke, okay. ini 5K ya. Demikian pula yang sebelah kanan, sama caranya. Kemudian, Outnya kita langsung pasang seperti ini. Kita cek nanti apakah ini minusnya sama saja atau ada perlakuan khusus. sebelahnya juga seperti itu teman-teman ya sebelahnya ada di sebelah sini Kita lanjut ke pemasangan power supply. Oke, okay, power supply yang ini adalah negatif, yang ini positif. Kita cek dulu. Ya. Yang merah ini positif, yang hitam negatif. Oke. Okay. Jangan sampai terbalik, teman-teman, bahaya. Elkonya nya bisa meledak. setelah ini kami akan ngecek outputnya ya okay. buat begini dulu teman teman uh, kami akan ngecek outputnya teman teman output yang sebelah ini dulu ya sebelah kanan dulu outputnya akan kami cek tanpa beban oke okay, teman, teman kami akan menghidupkan ini kami selektornya masih AC AC ya yang dicek yang sebelah Kanan dulu, ini penting. Alas itu harus steril dari konduktor karena bisa menyebabkan kongselep. Oke, seperti ini ya. Kita cek dulu munduran ya, biar kelihatan ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim, cek dulu teman-teman. Oke, saya masih nyari kabelnya, kabel untuk powernya. Oh, ada di sini, ternyata. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai AC dulu karena bola balik ya ini ya. Kita cek. Ini kondisi volume apa nol. Oke. Okay. Oke, okay, itu AC teman-teman ya 0,7 volt. Ini kondisi nol. Kalau kita fullkan volumenya di sini kita tekan begini. Oke 0,3 ya. ya. Jadi ini mungkin salah satu yang menyebabkan power ini uh, low noise, noise-nya enggak gitu banyak ya. Oke. Ini hasil, teman-teman. Saya coba ke DC berapa nilainya? Kalau di DC malah tidak muncul, eh, muncul juga ya. Itu min ya. Ya, ini min. Artinya uh, tadi ketika dipegang min ya. Coba kita akan balik ini. Apakah tetap min ketika ada input? Ini akan menjadi dasar kita juga uh, memasang ke speakernya. Ya. Min juga ya. Berarti ini memang bolak-balik, teman-teman. Oke, dilepas, oke. Oke, selektornya lagi saya ganti ke AC lagi. 0,7. Ketika dipegang begini 0,2. Ya. Ini keadaan full ya Volumenya Oke teman-teman Langsung kita coba Ke power ya Eh ke power ke speaker teman-teman ini sudah kami rangkai Mohon maaf sebelumnya teman-teman Karena yang sebelah ini Ada sedikit kendala teknis Maka yang kami Uji coba hanya yang sebelah sini Ya ada sedikit rentetan teknis teman-teman. Uh, kami menggunakan yang sebelah kiri saja ini, yang ini dengan speakernya yang ini uh, LG Legacy 6 in subwoofer itu sudah siap NCS-nya teman-teman. Oke, okay, mari kita cek bersama-sama. Ini volume masih nol. Saya putar dulu. Ini volume setengah. Wow, mantap, teman-teman! Mantap, teman-teman! Saya coba vulkan dulu. Maksimalnya seberapa? Kalau di vulkan, Jember, teman-teman. Ya, pecah suaranya. Saya kecilin. 3 per 4 teman-teman suaranya seperti ini Oke, okay, teman-teman. Demikian uh, sedikit yang bisa kami sampaikan tentang produk ini. Uh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat. Dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami hari, apabila ada video warahmatullahi wabarakatuh.